setelah para sobat semua hari ini saya akan mereview pintu untuk rumah kuali ya. so, ini dirancang untuk tidak tembus cahaya pintunya kita so, lihat para sobat semua Untuk lubang untuk melihat Mengkontrol Dan bagian dalamnya Sobat semua Kita menggunakan tulis Seperti ini sobat. Jadi kita Memastikan kalau cahaya tidak masuk sekarang Nah sobat semua Karena pintu Ataupun rumah walet Gudang walet ini Lokasinya Cukup aman Jadi kita buat kesedakannya Mungkin Hanya saja memang input ini harus betul-betul sesuai dengan fungsinya, yakni agar cahaya tidak bisa masuk ke dalam. Nah, terlihat seperti ini dari dalam untuk lubang pengontrolan. Thank you. Baik Pak para sobat semua. Semoga video ini dapat bermanfaat. Dan jangan lupa buat para sobat semua yang belum subscribe channel ini Silahkan subscribe, simak dan tonton terus video saya selanjutnya. Terima kasih.